rumahku maaf -ma -ma dia jadi randa ma bebas mun oh, ayo orang ayo sedia -ja jadi randa ayo maku haridang haridang selingin ayah nao nyari mana dia baca di vlognya maku haridang selingin panah ya teh te dukigit ayo rumah tangga te ayo ayo ayo ayo kita ayo kita ngomong enju ngomong enak sulak ku aing tah. Eh Sarok, urang mareng nganturkeun ladang daunan ka sinareuh hirup Aduh aing mah. kia itu boga boga rasenye. suluk ngan suluh ka kebon. Arek nangan gawe dah. Aduh. terkia kieu jamana ampun gitu. Ah. Nah, bau datang nih sinarien eueuh nyamper ulin atau kumaha nya. Sangsara irup teh ah. un mikiran mah kudu dipikiran mah ya kudu dibungu mah gas power germak kompor gak rusak buksak dengan sepuluh orang gaya dada kulit ngomena gaya dada duit negara rawe aku jaman-jaman ayah nama pusek dengan gawetnya kuduwe aja kawawuhan ya gas sepuluhnya ada itu sebareng curhat lho. begitu jadi muntah tapi kayaknya teh, benar mau pikiran, aku mau rumah tangga mana, Kurang maya babaturan, babaturan. Kayak bunga, naon segala galanya di resiko dengan modal orang aja apa lagi masuk susah-susah, tapi kemana walaupun ayah. Eh, ngerekin batur ya, air musik ragam deh. Ini sih dia lagi salah kita ya, udah iya, udah didengengkan ya. Tuh abu rumah, namun sehari ngalir ya, warga manggus racun, kebaikan juga mau. Ya, yeah, umumnya sabunnya mama kita yang cerita kan itu bisa kita bener ya. Eh, Emang sih awalnya, awalnya Boboiboy hari nah ini kebaikan. Baik, baik, baik. Nah, yang terakhir pas, pas nikah ayah satu lana hari itu, apa sah? mitoh haluna mempengaruhi salah dimumuh. E, e, e, pan eta manggas tradisi meureun numum aya nu awalna alus tukang orang urang orang meureun meskipun pasangan teh ye urang teh serumrahnya anak-anak, apal salah kita menerimakeun meureun dia di mitohan jadi teh mun orang saran urang mah lamun dia yang rumah tangga teh trik ribut gue berdua malah kadangnya, berdua kumitu hamanehan anak temerun, kadangnya kita. Yeah, Akyu dari kyu dari. Ya, tapi sih sempet ngomong doh. Aa ayu rengon kontrak wahe, apa rumah tangga masih masih sih yang Tapi kan salah kibumun bun, berarti eta didikan anak goreng. Apet wae di dekat kerek induna. Hi, naon sih, eta gandeng wae, ngarep gaji mesin teh. Hi, hi. Hi, hi. Sasaku, geser, niatkan, eh, pada haram terus, mencan belaju jeng niga. Wait, naik, wait, tapi muncul aku mah. Wait, naik, wait, naik tapi diterima, gentel, mana barang gawe kitu teh aku minta di awal aku bisa laki diterima, tapi minta manas naik mana semana, semuanya ngomporan. Wait, kalau sakit harus gak usah naikin, gitu mah. Apalagi kata tangga dong, cuma muntah goreng di mata tetangga. teh ngomong, sa ya, paribasan asak-acamika, sanggus nikah ya. Kalau banana, nih, asak-acamika, ya kawin mah gampang, nikah mah gampang, murah anu mah lo kan omongan tatangga, amaran mungun panah pasangga kamari-kamari orang pernah ngomong KHD, sungguh tatangga mah lewisiket terus Aina mungun ke rumah adoh? saran orang mah ngewis Aina sekali diajak, ayo montak. trak Ame rumah tangga, orang teragam orang terungbong, kitu ribut wajah, itu capek, ayang kos batur bahagia naon itu iatinu hal naon nggak pokoknya main sama mereka dan bermon di bejaan kita tetep wae nggak secara serah mana tapi dengan tinggali dengan mana tuh tingali terus jika ini, ini ini si mikir mana teh kita doh kemarin mbah kini kenapa uh -uh. terus karena iya iu... lain iya masalah tingali, tuh kulit mana teh tuh tingali tinggali aduh keriputan tuh ya di dia masih di luaran ceng harke nya nyari basana tuh Tiga kulit orok Lah, nah iya, tiga talepak nini-nini. Manet yang berumur teka-raga 35 tahun, mere. Mesti ga nini-nini. Um, bingung ah. Budak keseboga acan. Lain pariksaken pada manet yang boga budak, mere. Salah gimana kita tuh teh. Apa heenya? Bungun meni ngontrak way ngomong kasalaki. Ah, titu. Lamun umbungan nyes, mana way ngontrak nyes? Lamun ulahan kemitoha. Ya tetap ngontrak, masalah nanggalawon kak Mitohanya. Namun uh, uh, sih ngontrak, di ayo di oh, uh, uh, uh, rumah tangga sing adem, ayyim, ayyim, ayyim, ayyim. bahagia, amin, amin. Ayyim. Ayyim. Ayyim. Ayyim. Ayu. Ayu. Uh, Ngarana rumah tangga memang benar susah-susah rumahak itu taknya Ngomong-ngomong, si Mumen ke mana nya? Iya, emang itu uh, kabar apa? tidak uh, gua gak bisa dikubur. ngomong-ngomong, cerita cerita kasaronya, tak kasar. mana yang lo di sulit sawah? Eh, rumitohana, rumitohana teh. Uh, suap piring ngepel. Pokoknya ada di tangkas, abi ke mana ya? Nih, ini bukan mitohati, mah dipegang. punya. Nih kusrukkan karena kita kaya saran nengkau Gugala katum itu hatta, emang kaya keren naon eh temi tohana atau? Jangan hamin boga minantuman kaya Buk uh kaya, -uh. kaya naon Ya kaya hatta, kita duit lobak itu meren kebohonan lega Oh uh -huh. sorangan meren si mumna hirup lokas orang pas-pasan Pas-pasan? Eee uh -uh. Ay orang emang pas-pasan Eee, uh -uh. ay orang kan kaya ayah jendara doang meren, kau mana sama lobak dia mencara sarahmu, mau minta mas itu ke sarah, gak ada ya? pulak ke pulak! Sarahmu! kangen banget. Kamu Tadi sarung naiknya si Narsit <SILENCIO> ah, lagi Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Suatnya, usia As <SILENCIO> <SILENCIO> Sama lah -diman mana rakyat-raga Aduh dia tidak goreng Bagus agar usia <SILENCIO> <SILENCIO> <Dan setiap> rasa, <SILENCIO> huh? di beduk subuh jadi sender si lompang menyeri angcang teh atuh ah si mumun lompang tempat-tempatna aya jelema patung digira orang mana ah nyeri cangking mumun Okay, urang cai mana Deh tas itu kami balik Balik? Bali. Mm. Bali. Uh, ya satu balik sore labu. Ya, okay. mantuan bisa Seukur ngeman tuan doa meril Pasti dia omel Bali Wuhh, dia omel-omel doi kok seburak detik Dijijiwir eh, apa, oh iya. apa orang intip? Aik nah, namun ku ngintip-ngintip batur urusan batur Ula sok nguruskan hirup batur Orang mah kajen, orang we. Hanya ini, ah? sama -sama -sama. Hmm. ini. Kamu baik. Kamu baik. Kebenaran teknah Indonesia karena sekarang ya, Kalau misah, baik, ya, bata, aiter, bata izin Bisa cuman, Bisa ayah, salah ke, kebon, ayah, mawa balang anak air. Saya Balang anak ayah? pakai otak Lah, anak, Bikir, ayah, ayah, ayah, seasyake, seasyake anak Yang saya sebagai pemajikan, saya harus di anak ayah anak gajah yang ngotak, cek aja, mingguan ya, nggesan masak anak ya, ayah nggesan? uuuu gampang banget nih ngomong gitu nggesan langges emang nge-nge, ini mah tersep kan, kamu munti bangalau ke gawe, makat isuk balik ke mana atur rupa nge jadi awan nge duit, ngatur nge mana mana rupana? Selama anak anaknya ijeng memun ijeng di dia ini diperotan, ngata duit, dipentahan, punga arek boga, iya lah, ayo, munti, iya lah emang munti nyakok, ha? saya ngel gajah ini salah kisah, misalnya, Oh ayam biasanya juga kita ingin ngomong aja ya kalau udah justru eta mau narek indah Disini ngomong aja Disini ngomong aja Pintar saya sadu nanti sih ya Saya sadu? Mau buntah saya Eh saya kan direk ini sih, pasti direk saya sih ya terus? Terus, terus Dengan gue saya nama, bisa-biasanya jangan ngomong Bisa. aja Enggak kesan Ayan saya rekontrak dimana, ini saya buka 2 jam Ya serang ngomong lah, mau ngajakan saya laki kok di e mana dimana, dimana urusan mumun nah, nah, yang salah gitu semua tangga nyanto mumun teh pernah dihargakan untuk mie sama iya mumun harus jadi anu terbaik jadi pamajikan terbaik kunon ini ngomong kata tangga bahwa mumun kawin itu benar anggus mumun mereka makas Gue mulai kolot, kolam. Gue mulai di kolam. Gue anjir, dia nyangkok. Dia di jalan. Gue anjir, dia di bawah. Gue untung lagi, ya. Tata kolot, untung lagi, ya. ya. Tata jalan macam belum. Mas, gue anjir pecah. Gendeng-gendeng, gendeng. Awan ke bawah, gue dijaga. Lihat aja. Ya,